kita sudah sampai di wisata air panas yang ada di Palimanan inilah tempat wisata ini bisa tempat wisata air panas yang ada di Palimanan ini wisata ini terletak di pabrik indosumen ini di dalam pabrik indosumen bisa nah, wisata air panas ini ini di daerah Palimanan jadi airnya dari Palimanan, di tempatnya di ilusemen masuk ke dalam, jadi nanti kita menemukan air panas. Oke besar, kita lihat lagi tempat sata air panas yang ada di Palimanan. Oke, let's go, let's go. Oke, okay, bisa kita sekarang berada di wisata air panas yang ada di Palimanan, Gumpal. Kita nanti lihat-lihat wisata air panas yang ada di Palimanan, Gumpal. Oke, okay, bisa let's go, let's go! Oke okay, bisa, kita sekarang berada di wisata air panas yang ada di Palimanan Gempol. Ini suasana wisata air panas yang ada di Palimanan Gempol. Ini suasai jam bisa yang mengguyur di wisata air panas. Oke okay, bisa, di ada lagi wisata air panas Palimanan Gempol. Oke, okay, let's go. bisa sapa air panas yang ada di Bengkol Bisa, Kalimantan ini sungai yang mengalir ini airnya panas bisa mengalir di tempat kata lalu panas kita sudah sampai di wisata air panas yang ada di Palimanan daerah tempat wisata bisa tempat wisata air panas yang ada di Palimanan. ini wisata ini tetap di pabrik <tuh> indusmen ini di dalam pabrik indusmen bisa nah, wisata air panas ini ini di daerah Palimanan ini dari Palimanan, di tempatnya di indosemen masuk ke dalam, jadi nanti kita menemukan wisata air panas. Oke, bisa. kita lihat lagi tempat sata, air panas yang ada di Palimanan. Oke, let's go. Let's go. Yeah, well. Oke bisa inilah sumber air panas yang ada di wisata Baju Panas Sumber air panas ini mengalir ke sungai yang ada di dekat wisata ini bisa Jadi sumber air panas ini dialirkan ke sungai yang ada di wisata sumber air panas ini Ini airnya sangat panas bisa Ini adalah wablerang. lerang bisa mengobati penyakit gatal-gatal dan yang lainnya ini bisa mau datang ke sumber air panas atau wisata banyu panas bisa datang ke sini bisa yang mau mengobati penyakit bisa ke wisata sumber banyu panas Oke bisa jangan lupa subscribe channel Adam Panji Anti Stress Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih